Bagaimana mungkin mukiran ada ya, orang boleh berseragam mungkin masih Jadi, di Galih nih? Jadi alai pola itu ada orang. Ya, alun alam keluar kembali waktu pas di Galih ini Jadi malah di penguasa di Galih ini sebagai wakil gubernur. umum alai malah di pasarata khusus di Papua sejak tahun 2005. Berarti 15 tahun nasamku di dari di dok protokol, nama klarifikasi saran, itu aku jadi. Referensi nasional roh